Pengurangan habitat bisa menjadi salah satu alasan penyebab banyaknya ular ditemukan di daerah urban atau perkotaan dan kemungkinan ular liar datang karena terdapat sumber makanan yang berlimpah. Kemampuan adaptasi ular memang berkontribusi terhadap ular untuk dapat hidup di daerah perkotaan. Dengan tubuh luas, ular dan pasokan makanan utama tersedia, mereka dapat bertahan hidup di daerah yang mungkin bukan habitat aslinya. eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya seiring dengan semakin menipisnya bahkan tidak ada lagi ketersediaan sumber makanannya maka ular bisa saja hilang bahkan punah sebelumnya Beberapa daerah di Indonesia dikejutkan dengan penemuan banyak ular yang ditemukan di daerah permukiman atau di dekat rumah warga. Tim Suku Dinas Penanggulangan dan Penyelamatan BPBD Kabupaten Tangerang mengevakuasi ular sanca sepanjang tiga 3,5 meter di Desa Kadujaya, kecamatan Curug pada tanggal 1 Juni lalu. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Tangerang mengatakan, hewan liar itu berada di permukiman dan membuat warga panik. Ular itu berada di bawah tangki air dengan ukuran yang cukup besar, sehingga ular tersebut sangat sulit dijangkau. Dia menyebut warga melaporkan adanya ular sangca yang bersembunyi di bawah tangki air sekitar pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Kemudian pihaknya langsung menerjunkan beberapa orang dari Markas Komando Curug untuk melakukan evakuasi. Meski proses evakuasi mengalami sedikit kendala, namun petugas di lapangan dapat mengatasinya dengan baik dan lancar. Dari evakuasi ini, ular sanca tersebut selanjutnya akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDS tempat untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Di beberapa wilayah kerap terjadi kejadian adanya ular masuk ke dalam rumah, terutama saat musim hujan. Ular yang masuk permukiman akan sangat meresahkan karena berpotensi membahayakan. Alasan ular masuk ke rumah adalah karena mereka menemukan lingkungan yang cocok untuk tinggal Maka dari itu hal-hal yang membuat ular nyaman harus dihindari Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Kembali berhasil mengevakuasi tiga ekor ular sanca yang masuk ke permukiman warga Ketiga hewan liar ini diamankan di dua lokasi yang berbeda Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok mengatakan, ular pertama di Jalan Abdul Ghani, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong. Sementara lokasi kedua di Kompleks SKU Hankam, Jalan Teratai, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis. Sementara di lokasi ketiga, pihaknya berhasil mengevakuasi ular di Jalan Jangger 4, Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya pada tanggal 15 Juni lalu.